update the terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah, persahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, di sini ada momen spesial yang kita dapatkan di acara of Persahabat, ia ya, perhatikan. Gue yang pertama ketika Dede baru mulai persahabat ya untuk menyanyikan lagu egois Dan sini terlihat tangan Dede Lesti ini adalah kode kepada musik persahabat ya Untuk naikin lagi suara micnya Masya Allah persahabat ya penyanyi luar biasa Tentunya persahabat Dede Lesti meminta kode dinaikin lagi Wow <guruh> Di Fadang Dut, cara ngasih kodenya luar biasa persahabat ya Tentunya kita merasa bangga dan bahagia pokoknya melihat Dede Alasi Kejora maupun kakak Rizky Bilar. Dan untuk kegabat berikutnya ada unggahan spesial banget dari Ayah Kejora Masya Allah luar biasa Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan Ketika di membuat acara akad nikah para ya akan nikah Dedek Lesti dan Kakak Bilar Disitu keluarga besar Lesti ya Masya Allah luar biasa Bahagia selalu pokoknya untuk keluarga besar Leslar Dan kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kita dan di situ, ayah Kejora hanya kasih captionnya "love yang 4 kali ya, masya allah luar biasa, saking sayang dan cintanya kepada anak dan mantunya". Persahabat ya, di sini kita lihat banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari para sahabat, yakni dari akun Instagram. H. Kaniyati mengatakan, sehat selalu ya Pak bersama keluarga tercinta, amin, ya robbal alamin, Masya Allah bersahabat ya Dukungan selalu positif yang diberikan dari fans Sejati Leslar untuk keluarga Leslar Untuk berikutnya juga ada kabar terbaru dari Bang Aril yang baru saja mengunggah sebuah postingan nih Ini masih di kota Lombok ya Wow, ada Kak Revy, ada juga Kak Rizky up ya Masya Allah, luar biasa Allah. Dan tentunya pengantin barunya belum terlihat nih persahabat ya Kayaknya sudah siap-siap nih ya <gak> Apa mungkin untuk hari ini langsung otw ke Jakarta nih persahabat ya Aduh, kita dibuat penasaran aja nih Dari tim Leslar, tim Dede Lesti maupun Rizky Bilar Ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Bismillah, sudah terlalu lama, dan Alhamdulillah akhirnya bisa job keluar kota. Amin, semangat katanya tuh. Dan kita lihat juga, banyak sekali tanggapan dan komentar juga yang diberikan dari akun Instagram. Wilda Wilan mengatakan, semoga banyak job of air ya, tuh. Dede kangen, Dede of katanya tuh. Amin, doakan selalu yang terbaik. Mudah-mudahan selalu lancar rezekinya, Dede Lesti maupun Kakak Milan dan kita selalu beri semangat, support dan doa terbaik untuk idola kesayangan kita dan untuk selanjutnya nih persahabat ya di sini baru diposting nih momen cidukan semalam di acara off air ya kita lihat nih pertama persahabat ya ini ada momen ketika dede baru turun dari mobil ya masya allah untuk manggung dan tentunya ibu-ibu atau emak-emak khususnya Lesta Lovers ini histeris banget persahabatnya <laughs> Saat dedek Lesti baru turun dari mobil nih Dan kita lihat unggahan ini diunggah kembali atau di oleh akun Arya Yuka. Kalimat caption pun dituliskan Jangankan emak-emak sebelah aku nonton online aja teriak-teriak gak jelas Lihat mereka di HP katanya tuh Masya Allah <laughs> Dan kita lihat persahabat yang sini banyak sekali komentar banyak sekali respon dari para fans, yakni dari akun Azka Yusuf mengatakan, kakak tunggu di mobil ya tuh, <laughs> kakak bilang setia banget nunggunya di mobil Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Handayani Anuskor Ismi, kalau sempat Bilar turun jadi makin rame yang jaga jadi riwuh hehe katanya tuh persahabat ya Demi keamanan, demi menjaga kerumunan, juga memang the best banget, Kakak. Bilar nunggunya di dalam mobil ya, dan berikutnya juga kita lihat persahabat di sini. Masya Allah, suami tercinta, Lesti kecura makin cakep aja persahabatnya. <laughs> Terlihat senyumannya sungguh, tentunya membuat kita semakin bahagia melihatnya. Matanya tetapan tertuju Kepada Lesti ini Persahabat ya ganteng banget Dek suamimu katanya tuh Udah famimi tuh mengatakan ya <guluh> Luar biasa persahabat ya, Dan kita lihat tuh ya Tentunya ini adalah momen yang sangat Luar biasa Kakak Bilar setia banget Nunggu dari mobil dan selalu mantau ya Terlihat dari wajah Dan tatapan mata kakak Bilar Itu selalu Tertuju kepada Dedek Lesti Kejora, dan kita lihat di kolom komentar juga ada komentar dari akun Fadilah Azara. Maaf, jangan iri, itu gue yang lagi didadahin sama si kakak. Agar, "Aduh, <gif> luar biasa, Mama pasti bangga-bangga bersahabat -bangga ya. apalagi yang nonton secara langsung." Melihat kegantengan kakak Bilar dan kecantikan Lesti Kejora, merasa bahagia-merasa bahagia pokoknya, doakan selain terbaik untuk Lesti maupun Risti Bilar. Kita masih menunggu cidukan dan kabar baik dan vitamin bahagia siang hari ini. Tetap stay itu dan pentingnya channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini doa informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.